Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara install ulang pada sebuah laptop Acer ya. Acer 4E14 tipenya adalah e 5473 g Oke. Okay. Cuman ini ada yang berbeda ya. Yang kita instal ulang adalah ini kita ganti le uh, harddisknya menggunakan SSD ya. Ini ini hardis bawaannya tadi. Ini harddisk bawaannya tadi. Terus ini SSD-nya, SSD-nya sudah saya pasang ya. Ini videonya sudah ada di sebelumnya, ya. Cara ganti habis SSD di laptop E5473 ini, ya. Oke, okay. namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar dari suara-suara uh, mobil sepeda motor itu sangat khas sekali, jadi harap tidak mau ya. Oke, okay, yang pertama kita persiapkan adalah sebuah press disk yang sudah ada Windows. Eh Ini saya ini ada yang berbeda lagi ya saya menggunakan dlc-boot ya Nah kita nginstalnya menggunakan dlc-boot nah ini di dalam flashdisk ini sudah ada dlc-boot ya oke langsung saja ya kemudian kita masuk ke menu BIOS untuk menyetting supaya flashdisk ini dibaca pertama ya supaya dibaca pertama Supaya nanti, ketika dia masuk Windows, dia yang dibaca adalah flash disk, jadi dia yang terbaca seperti itu. Oke, okay, langsung saja kita tekan tombol power, kemudian kita tekan F2 untuk masuk ke menu BIOS. Oke, okay, ini sudah masuk di menu BIOS. Nah, perhatikan di sini ya, kita geser ya, kita geser ke kanan, gunakan. Ini ya, gunakan tombol ini. Kalau geser kanan, gunakan tombol panah kanan. Geser kiri, kiri, gunakan tombol sebelah kiri, dan nanti untuk turun naiknya, gunakan panah atas bawah ini. Oke, langsung saja kita geser ke menu sini ya. Main, main, perhatikan di sini. Eh, di sini ada tulisannya F12, boot menu ya. Enable, nah ini kita enable ya. Kalau misalnya belum enable, caranya adalah kita turunkan, gunakan panah arah bawah. Nah, kita blok F12 ini ya, yang tulisan F12 baru kita enter, gunakan di keyboard ya. Nah, di sini akan muncul tulisan seperti ini: enable atau disable nah misalnya kalau tulisannya di di sini disable silahkan pilih ke enable ya ya paham ya kalau misalnya ini tulisannya disable turunkan turunkan gunakan panah bawah ya kemudian enter seperti itu ya paham ya kita ulang lagi kita tekan enter nah misalnya yang saya tekan ini ya. Kita block disable misalnya seperti ya. Kita Nah, misalnya seperti ini tulisannya. Ketika laptop kalian ya ketika laptop kalian dihidupkan, tulisannya disable. Nah. Kita enter. Kita pilih menu enable ya. Gunakan panah arah bawah kemudian enter. Nah. nah sudah seperti ini settingan kita sudah benar ya. Nah, kemudian kita geser seperti ini. Nah, ini flashdisk saya otomatis terbaca di sini, ya. Nah, otomatis terbaca di sini, cuman kita turunkan, ya. Ini kan tulisan flashdisknya, ini flashdisk saya, ini sandis ya. Ini flashdisk saya, sandis Nah, ini kita turunkan. Eh, setelah diturunkan, ya, setelah diblok, gunakan tombol F5 atau F6, ya. Ini ada tulisan di sini. F5 atau F6 Nah ini kita Untuk menurun naikkan ya Kita tekan F, Kita coba ya F5 Nah ini F5 adalah untuk menurunkan Ini saya tekan F6 untuk menaikkan Oh ini error ini Tidak berfungsi ya Ini F6 nya tidak berfungsi Jadi gimana nih caranya Supaya bisa naik F6 nya tidak berfungsi Nah sebentar dulu ya saranya oh ini kita geser. Ini F kita pilih F6, F5 ya. Nah, satu-satu soal. Kita turunkan lagi F5 supaya presisi kita naik ya. Seperti itu. Gunakan F5. Nah, ini ke tambah naik ya presisi saya Kemudian yang nomor nomor satu ini tidak kita turunkan lagi F5 lagi sampai di atas ya kemudian naikkan lagi tekan F5 lagi nah sudah di atas ya ini cara mengatasi F tombol F6 yang tidak berfungsi atau rusak ini rusak ya F6 nya seharusnya F6 untuk naikkan ya cuman ini tidak bisa kita gunakan F5 caranya seperti itu Oh ya yeah. tapi settingan yang kita perlukan adalah Uh, apa namanya nih? Sandi sini kita taruh ke bawah ya hmm. Kita taruh ke bawah Kita taruh ke bawah gunakan F5 Nah seperti ini ya Nah saya, ini SSD kita Taruh kita taruh di atas ya Ini hadis Meda port C SSD 256 Sesuai ini, ya Sesuai merek ya Nah, ini kita setting seperti ini. Nomor satu adalah hard disk SSD-nya. Terus, nomor 2 press disk kita. Seperti itu ya. Kemudian, kita geser ke sebelah kanan, atau langsung saja kita tekan F10 sini, untuk menyimpan. Akan muncul seperti ini. Nah, baru kita enter ya. Nah, kemudian, Uh, kita tekan F12 langsung tekan F12 langsung supaya nanti kita bisa booting ke menu ke flash disk kita ya nah ini setelah kita tekan F12 kan, karena tadi di di bios kita sudah kita setting supaya bisa terbaca F12 ya untuk bootingnya lewat sini nah ini perhatikan ini nomor satu hard disk, SSD, nomor 2 punya saya Uh, ini hadis uh, SSD saya, eh, apa namanya disk saya. nah kita turunkan menggunakan panah bawah, nah sudah terblok baru kita enter ya nah sudah seperti itu kita berhati kita biarkan saja tidak jalannya tidak jalan bootable nya tidak jalan kita ulang lagi kontrol ya. atau not F12 F12 kemudian kita pilih nomor 2 oke okay. kita tunggu no bootable the piece Oh, sekarang ini saya ganti dulu ya. Ini karena saya buat legacy tadi. Legacy settingannya kita ganti playlist-nya. tidak tidak support ya karena saya buat legacy. Ano, ini uh, DLC boot UFP ya ini. DLC boot UFP dan bisa juga legacy. Ini saya buat ada dua tipe. Kalau yang satunya tadi yang ini, ini khusus legacy ya. Oke, kita colok colokkan ya ini DLC boot yang UEFI ya dan bisa juga legacy oke, okay. kita tekan kontrol alternatif Dell nah, kita tekan F12 F12 oke okay. uh, belum terbaca ya flash saya belum terbaca berarti kita matikan dulu Ya, plastisnya belum terbaca. Matikan dulu supaya bisa terbaca. Oke, sudah mati. Langsung kita tekan tombol power. Langsung kita tekan F12. Tekan F12 terus. Plastis masih juga tidak terbaca ya. Perlu dipindah lagi. pindah lagi sebelah sini sebelah sebelahnya ini kan ada dua lubang nih nah, kita lagi kita tekan kemudian F12 lagi belum terbaca juga oke okay, sudah muncul ya nah kalau sudah muncul seperti ini sekarang kita buka ini ya disk PC ini ya disk PC ini ya disk PC nah ini ini DLC boot saya ya ini ya ini DLC boot yang di plastis ya. Nah di sini apa namanya belum terbaca ya. Di sini tidak terbaca di sini uh, SSD-nya. Nah caranya supaya bisa terbaca adalah kita buka, kita tutup dulu ya. Partition Wizard, Partition Wizard ya. Kita buka kali dua kali. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini ya, perhatikan di sini. Ini ini plus ini SSD-nya ya, SSD yang 256 tadi ini terus. Ini DLC ini flash disk ya, DLC boot ini flash disk kelihatan tidak ya? Nah, ini ini uh, di satu adalah SSD. Des 2 adalah disk saya nah ini kan tadi belum terbaca ya ini kita klik kanan create hmm. kita kasih nama ya s sistem ya s, -i -e -s. Nah, ini seperti ini Ya, kasih nama seperti itu, atau tidak dikasih nama juga tidak apa-apa, ya. Tapi untuk mempermudah, ya, nah, kasih nama, kemudian kita klik oke OK. Nah, sekarang ini sudah hidup, ya. Partisinya sudah hidup, nah, kita terus kita klik apply, klik, -klik yes. Nah, nah, ini sudah selesai, sukses, full tak oke. OK. Kita buang, nah ini kita buka lagi di sini ya. Kita buka lagi di sini, nah ini udah keluar ya. Tadi belum keluar di sini, SSD-nya belum terbaca. Sekarang sudah terbaca. Ini eh, apa nama saya? Eh, namanya eh, saya ya? Yang ini, yang e, ini adalah SSD-nya. Sekarang kita buka di LC boot saya kita buka di sini ada Windows 10 nah, ini, ya. ini Windows 10 May 2000 kelihatan tidak ya nah, ini ini saya ini ya Windows 10 home single May 2020 saya downloadnya ini ya Nah ini kalau kalian belum punya isonya ini iso ya silahkan download di web resmi Microsoft ya Nah ca Cara downloadnya nanti ada di kolom deskripsi ya. Cara downloadnya, nah ini, kalau sudah kalian dapat masukkan ke flash disk ini ya, ke D DLC tadi kita masukkan di situ. Karena ini flash disk saya ruangnya cukup besar ya, saya menggunakan ini 32GB. Jadi bisa masuk eh uh, ISO Windows 10 ini ya. Oke. Okay sudah di copy ke flash disk, ini kan sudah saya copy ya ke di asibut saya ini sudah saya copy ke situ nah kemudian di klik ini di di isonya ya klik iso klik kanan nah, cari tulisannya mon as disk ya nah, ini mon as disk klik saja nah akan muncul seperti ini nah ini ya ini ada tulisannya drive Nah, ini tidak perlu kita rubah ya. Ini app ya. Nanti dia akan membuat sebuah partisi app ya. Kita klik saja oke. Okay. Kita ingat-ingat app ya. Kita klik oke. Okay. Nah, kita cari di sini ya. Diaratan sini. Dan tulisannya app ya. Nah, ini. Ya, kelihatan ya? Semua kelihatan? Nah, ini. Ini app ya. Oh, nah, tadi. Nah, ini app ya, kita klik app nah ini otomatis dia apanya, jadi bootable ini ya, nah, otomatis menjadi bootable nah sekarang kita klik saja setup exe ya nah ini, nah ini sudah ini menu instalasi ya yang kita perlu rubah ini adalah yang bawahnya ini ya Indonesia, biasanya Indonesia ya Indonesia kita klik enter Nah, yang bawah tidak perlu kita rubah, langsung kita next saja. Langsung kita klik install. Kemudian, kalau kalian punya lisensi, silakan isi lisensi Windows 10, ya. Yang ori, silakan masukkan di sini. Kalau tidak punya, langsung ke sini karena saya tidak punya. Langsung idol, nah kita pilih. Saya biasa menggunakan yang tipe gratis. ya, anggaplah yang tidak punya lisensi gunakan ini ya Windows Home nah, tapi alangkah bagusnya gunakan Windows Ori ya yang ada lisensi oke langsung saja kita pilih ini Windows Home Single kita klik next tapi kalau kebanyakan sekarang adalah Windows 10 Pro ya yang banyak agak murah dijual Windows 10 Pro yang lisensinya agak murah silahkan beli aja di Tokopedia banyak ya nah ini kita klik saja ini ya kita centang kemudian klik klik next kemudian ini kita pilih kostum ya nah ini sekarang ini kan mau kita bagi ya Nah kalau kita mau kita bagi kita delete dulu ya kita delete dulu kita ketik del. Nah sekarang baru kita klik no ya. No. no. Nah di sini kita buat c nya adalah sedikit saja. 80 ribu aja ya. Kita ketik di sini 80 ribu. Nah ini seperti ini 80 ribu. Klik Oke. OK. Klik Oke. OK sudah seperti ini kemudian kita buat ini ya yang sisanya 160 ini kita klik no kita klik new ya new langsung aja sini kita klik apply oke okay. kemudian yang partisi 3 ini kita format ya supaya nanti langsung nah ini kita kasih label sini supaya langsung terbaca nanti ya. Data, kita tulis saja data. Atau klik Start. Kita klik Oke. Okay. Oke, okay, format komplit. Oke. Okay. Nah kita close. Nah sekarang kita pilih Partisi 2, Baru kita Next. Nah ini Windows 10 sudah berjalan ya kita tunggu saja ya ini kita tunggu nanti ya sampai 100% kita tunggu nanti ada langkah selanjutnya ya 96% oke sudah 100% kita tunggu saja nah ini sudah kita restart ya Nah, kita tekan ya ini restart, kita tekan enter. Kita cabut flash disk kita ya. Flash disk yang ada di DLC tadi kita cabut. Nah, kita biarkan saja. Dia akan booting langsung ya ke aplikasi, anggap aplikasi yang kita buat tadi di di apa namanya? di DLC tadi ya. Ya, di otomatis booting ke situ. Nah, tanpa menggunakan kaset lagi ya. nah ini kelebihannya sudah tidak kita gunakan lagi. dia otomatis kita tunggu saja. nah proses ini lebih cepat ya karena langsung di SSD itu SSD itu sendiri ya. anunya ada instalasi instal instalan tadi langsung di SSD-nya. Jadi prosesnya lebih cepat. Oke, okay, ini harus sampai start. Ini kemudian masuk lagi instalasi. Oke, okay, sudah sampai menu sini. Nih, langsung saja kita ini ya. Dia otomatis seperti ini tulisannya. Ya. Settingannya Indonesia, kemudian kita klik next, langsung next saja. Nah, kita tunggu lagi. Nah, ini, ini jangan kita rubah juga ya, langsung saja kita next. Yes, ya, bukan next ya. Kemudian skip. Nah, ini seperti ini. Kalau kalian punya internet silakan konekan tapi kalau tidak punya langsung saja ke sini ya. I don't have internet. Hmm. Kemudian pilih continue ya. Hmm. muncul seperti ini, kita kasih nama ya kasih nama, seserah saja ya saya biasanya, saya tulis sesuai merek laptopnya ya, Acer nah, kemudian kita klik next ini, kalau kalian anda mau kasih password, silahkan kasih kalau tidak, langsung next saja oke, mulai klik accept ya klik yes oke okay, proses penising ya tinggal sedikit lagi selesai instalasi windowsnya oke okay, sudah selesai ya sudah selesai proses instalasi pada laptop ini ya laptop Acer E 5473G demikian ya semoga bermanfaat bila itu api hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh